hari minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya semuanya? Tetap sehat dan bersemangat kan? Hmm bersyukur banget nih karena sampai hari ini setiap minggu kita masih bisa beribadah impa shalom depok. Adik-adik Kak Audrey mau kenalin kakak-kakak layan yang bertugas hari ini ya. Wah ada siapa aja tuh kak. Adakah Brandon di gitaris? Adakah EJIS di kaunis? Adakah Dina dan Kaori sebagai liturgos? Nah, Kaudri, kita memulai ibadah pada pagi hari ini, nih. Gimana kalau kita nyanyi dulu sebagai ungkapan syukur kita karena kita bisa bangun pagi ini dengan keadaan sehat? Nah, adik-adik. Biar adik-adik yang di rumah ini enggak ngantuk ya Kak Audrey. Gimana iya, kalau adik-adik uh, kakak undang untuk bangkit berdiri. Lalu kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Dina, kayaknya masih kurang semangat nih, Kak. Kayaknya perlu nyanyi satu video lagi biar tambah ceria nih, Kak. Biar adik-adiknya semangat juga, kayak kita. Gimana kalau kita nyanyi hari ini? Kurasa bahagia, musik. Keduh selesai Masih berdiri ya adik-adik Adik-adik sebagai anak Tuhan Kita harus selalu bersyukur ya Karena banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita Rasa syukur bisa diwujudkan Dalam bentuk berbagi kebaikan Nah berbagi kebaikan ini Bisa dalam bentuk benda Ataupun hal yang lain ya Nah agar kita juga bisa lebih mengenal Dan mengerti seberapa Besar kasih Allah pada kita Maka dari itu kita akan tujian Dari Bapak Sorgawi Thank you. Adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dengan tenang ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau membangunkan kami untuk bisa beribadah IAMPA pada hari ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin mendengarkan firmanmu. Berkati agar kami bisa mengerti. Dan kami juga bisa melakukan kendakmu yang telah disampaikan oleh kakak nanti di pengertian firman. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. nah Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca mazmur pujian. Ayo, yang Alkitab sudah ada, diambil Alkitabnya, diperlihatkan. Kita mau baca mazmur pujian. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 3 sampai ke -7. Gimana adik-adik? Udah ketemu belum? Kalau adik-adik yang belum ketemu Murnya bisa minta tolong keluarga di rumah ya untuk membantu adik-adik. puluh -adik. 71 ayat 3-7 yang berbunyi demikian. puluh 71 ayatnya yang ketiga sampai tujuh. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dari Mas Mur yang sudah kita baca tadi, kita bisa tahu kalau Tuhan adalah tempat kita berlindung dan bernaung Jadi kita harus bergembira ya adik-adik. Karena sebagai anaknya kita selalu punya tempat untuk berpegang dan berharap. Maka dari itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang diambil dari Hidung Ceria 25, Mari Bergembira. Bisa baca tulis dipersilahkan untuk menulis catatan mengenai firman yang nanti akan kita dengar Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita mendengarkan firman Tuhan Halo, selamat pagi adik-adik Wah senang sekali nih Kak Puji dapat menyapa adik-adik kelas Empat, lima dan juga enam Dalam ibadah online Hari Minggu Pelayanan Anak Adik-adik gimana nih kabarnya Kak Puji berharap Adik-adik dalam keadaan sehat Tetap semangat ya kita mau ibadah Bersama-sama Nah adik-adik bacaan kita Hari ini dari dua raja-raja Tujuh ayatnya yang pertama Sampai dengan yang ke 9 Adik-adik boleh siapkan dulu alkitabnya Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan Dua Raja-Raja tujuh Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke 9 Kalau sudah siap Pastikan posisi adik-adik sudah nyaman ya Sebelum itu kita sama-sama berdoa yuk Tuhan Yesus terima kasih Karena kasih setiamu kepada kami sampai dengan saat ini Terima kasih karena sudah membangunkan kami pada pagi hari tadi. Sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman yang akan kami dengarkan. Tuhan juga berkati peralatan yang kami gunakan, baik laptop, handphone, TV, dan juga internet kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Amin Adik-adik kita baca yuk sama-sama Firman Tuhan Dari dua raja-raja tujuh Ayat yang pertama sampai dengan yang ke 9 Yang berbunyi demikian Pembacaan Alkitab pada hari ini Terambil dari dua raja-raja tujuh Ayat satu sampai sembilan Lalu berkatalah Elisa Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Besok kira-kira waktu ini sesukaan Tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sokat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab di Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Jika kita berkata, "Baiklah, kita masuk ke..." kota padahal dalam kota ada kelaparan kita akan mati di sana dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram jika mereka membiarkan kita hidup kita akan hidup dan jika mereka akan mematikan kita kita mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar sehingga berkatalah yang Seorang kepada yang lain. Sesungguhnya, Raja Israel telah mengumpal raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mer mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum setelah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian kemudian mereka Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain tidak patut yang kita lakukan ini hari ini ya Allah hari kabar baik tetapi kita ini tinggal diam saja apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja demikian pembacaan Alkitab adik-adik Hari ini Kapuji mau bercerita tentang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk Tuhan. Kalau dalam bahasa kerennya nih dalam bahasa Inggrisnya from impossible to be possible. Adik-adik pasti sudah biasa ya mendengar tentang mendengar cerita tentang bangsa Israel. Karena memang di dalam Alkitab sebagian besar menceritakan tentang bangsa Israel. Nah Kapuji di sini mau bercerita tentang bangsa Israel, adik-adik. Pada zaman dahulu bangsa Israel itu sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan kerajaan, yang dimana dipimpin oleh seorang raja. Berbeda dengan kita saat ini di Indonesia, adik-adik, sistem pemerintahan kita menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dipimpin oleh seorang presiden. Adik-adik karena dahulu dipimpin oleh seorang raja, raja pertama di Israel yaitu raja siapa hayo? Ada yang ingat? Betul, Raja Saul. Raja yang kedua, Raja Daud. Dan yang ketiga, Raja Salomo. Nah adik-adik, Raja Salomo ini memimpin bangsa Israel selama 40 years. Berapa hayo bahasa Indonesia-nya? Coba Kak Puji mau dengar. Betul sekali. Empat puluh tahun Raja Salomo memimpin bangsa Israel. Nah, setelah Raja Salomo meninggal, adik-adik bangsa Israel ini terpecah menjadi dua. Kalau yang suka nonton BTS, Blackpink, atau drama Korea pasti sudah tahu ya, sama seperti Korea, adik-adik yang juga terpecah menjadi dua. Bangsa Israel terpecah juga menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan ibu kota Samaria. ...dan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Adik-adik, Kak mau bercerita tentang Israel Utara... ...yang mempunyai ibu kota yaitu Samaria. Di Israel Utara, di kota Samaria... ...pada saat itu Tuhan mengizinkan kota Samaria... ...untuk dijajah oleh bangsa lain. Kenapakah kok Tuhan izinkan? Karena orang-orang yang ada di Samaria... Tidak menyukakan hati Tuhan Mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai Sehingga Tuhan izinkan mereka untuk dijajah oleh bangsa lain Adik-adik pada saat suatu negara atau bangsa dijajah oleh bangsa lain Maka suplai makanan itu menjadi susah untuk masuk ke dalam kota tersebut adik-adik sehingga menyebabkan apa yo kalau suplai makanannya susah kira-kira gimana? Harga makanannya jadi naik karena stoknya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan orang-orang yang ada di Samaria. Sehingga di kota Samaria itu terjadi kelaparan adik-adik. Nah pada saat itulah Nabi Elisa bernubuat. Nah e, bernubuat itu adalah mengatakan sesuatu yang akan terjadi Nubuatnya begini adik-adik Hai hey, orang-orang yang ada di Samaria Besok kalian akan mempunyai makanan yang berlimpah dan tidak kelaparan lagi Tapi adik-adik tahu enggak Orang yang mendengar raja dan juga para perwira di sana Tidak percaya adik-adik mereka bilang, mana mungkin, kita sekarang saja masih kelaparan, bagaimana mungkin besok kita akan berlimpah makanan. Impossible, tidak mungkin, kata mereka. Nah adik-adik, pada saat itu ada empat orang di Samaria yang menderita penyakit kusta adik-adik. Penyakit kusta itu kayak apa? Nah ini gambarnya adik-adik, adik-adik bisa lihat. Jadi dia itu semacam penyakit kulit. Yang membuat kulit itu gatal, bernanah, digaruk, dan penyakit itu menular adik-adik, sehingga orang-orang di Samaria yang punya penyakit kusta akan diletakkan atau diasingkan di depan pintu gerbang kota Samaria, supaya orang-orang tidak tertular adik-adik. Nah, empat orang kusta ini biasanya, adik-adik diberikan makan oleh orang-orang yang lewat. Tetapi karena pada saat itu kota Samaria sedang mengalami kelaparan yang hebat, sehingga orang-orang tidak membagikan makanan kepada empat orang kusta ini. Mereka itu kelaparan adik-adik, sudah berhari-hari tidak makan, aduh lapar. Akhirnya mereka berunding adik-adik, mereka berdiskusi. Gimana ya caranya kita supaya bisa mendapatkan makanan, supaya bisa tetap hidup dan supaya bisa tetap bertahan hidup. Akhirnya adik-adik setelah mereka diskusi mereka mempunyai tiga pilihan atau tiga opsi Opsinya apa kak? Yang pertama mereka tetap tinggal di depan kota Samaria di depan gerbangnya Tapi mereka kelaparan dan akan meninggal Pilihan yang kedua mereka masuk adik-adik ke dalam kota Samaria Tapi pasti akan meninggal juga karena orang-orang di sana pasti akan takut dengan dekat-dekat dengan orang yang punya kusta ini. Dan mereka juga sedang kelaparan. Tidak mungkin membagikan makanan mereka untuk orang-orang yang terkena kusta ini adik-adik. Nah ada nih adik-adik pilihan yang ketiga. Yaitu mereka menyeberang ke kemah yang ada di seberang kota Samaria. Yaitu kemah orang Aram. Tapi kalau mereka menyeberang ke sana... Ada dua kemungkinannya Yang pertama mereka mendapatkan makanan Diberikan makan oleh orang-orang Aram Atau yang kedua Mereka akan dibunuh adik-adik dan meninggal juga Akhirnya setelah mereka menimbang-nimbang berfikir-fikir Mereka memilih opsi yang ketiga adik-adik Yaitu mendatangi kemah orang Aram Sambil berharap semoga mereka tidak dibunuh dan diberikan makanan Nah adik-adik setelah mereka sepakat Pada waktu senja mereka ber berangkat adik-adik ke kemah orang orang tersebut Sambil berharap-harap cemas di jalan Supaya mereka diberikan makan dan tidak dibunuh Tapi adik-adik tahu enggak Pada saat mereka memasuki kemah tersebut Ternyata kemah tersebut itu sepi, tidak ada orang adik-adik, mereka coba membuka satu uh, kemah, ternyata di sana berlimpah makanan adik-adik, banyak makanan, ada emas juga dan juga perak adik-adik, ada juga hewan-hewan peliharaan, wah mereka senang sekali karena sudah lapar, tahu tidak adik-adik kenapa kemah orang aram sepi, karena pada saat empat orang pusta ini berjalan menuju ke kemah mereka Tuhan membuat orang Aram ini mendengar bunyi seperti kereta Bunyi seperti kuda dan bunyi seperti pasukan atau tentara yang banyak Yang mereka kira akan menghancurkan mereka Sehingga mereka lari terbirit-birit adik-adik Meninggalkan makanan, meninggalkan barang berharga mereka Meninggalkan juga hewan peliharaan mereka Mereka pergi adik-adik Padahal adik-adik yang datang siapa? Yang datang hanya empat orang kusta tadi loh. Karena Tuhan buat suara-suara tadi sehingga orang Aram pergi. Dan empat orang kusta ini bisa mendapatkan makanan yang sangat mereka harapkan adik-adik. Nah akhirnya mereka makan adik-adik setelah mereka menemukan makanan itu. Mereka juga menyimpan beberapa emas dan juga perak yang mereka temukan. Tapi sisanya masih banyak adik-adik. Dan pada saat itu mereka berpikir, kita kan sudah dikasih Tuhan, sudah mendapatkan perkat Tuhan. Tidak baik nih kalau kita menyimpan ini semuanya sendiri. Akhirnya mereka berpikir untuk sama-sama menghadap kepada raja dan memberitahukan akan hal ini adik-adik. Nah akhirnya mereka kembali ke istana, mereka bilang, Raja-raja, tahu enggak di kemah sana, di kemah orang-orang itu nggak ada orangnya. Terus mereka juga punya makanan banyak, raja. Kita udah makan, udah kenyang, raja. Ada juga emas dan perak dan juga hewan-hewan peliharaan. Nah, tapi adik-adik, raja dan juga orang-orang di sana takut. Kalau misalkan mereka langsung percaya, takutnya itu adalah sebuah perangkat atau jebakan. Jadi Raja meminta orang untuk mengirimkan keledai ke sana Pilihlah keledai yang sudah tua ya adik-adik yang sudah uh, sedikit lagi mau mati gitu Sehingga kalau misalkan keledainya sampai ke skema tersebut itu berjalan dengan uh, santai Berarti memang betul, ya? tidak ada orang Tapi kalau keledainya sampai sana lari terbirit-birit atau bahkan mati Berarti itu hanya sebuah jebakan nah dikirimlah empat eh, keledai itu adik-adik ke kemah orang Arab dan diintai dari belakang. Nah saat keledai memasuki ke kemah orang tersebut ternyata betul keledainya berjalan dengan santai, berarti betul di sana tidak ada orangnya. Akhirnya semua orang Samaria dapat makan dengan berlimpah adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya semua orang Samaria mempunyai makanan yang berlimpah seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa tadi, adik-adik. Adik-adik, cerita tadi ingin mengatakan bahwa pertolongan Allah sekalipun menurut kita tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan juga Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk empat orang a Kusta tadi adik-adik untuk menolong orang lain, yaitu empat orang kusta tadi dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di Samaria. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan pasti ada. Adik-adik kita juga harus mencontoh sikap yang dilakukan oleh empat orang kusta tadi, di mana ketika mereka sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, mereka tidak egois. Tidak menggunakannya sendiri Tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan Dengan cara membagikan berkatnya kepada orang yang membutuhkan adik-adik Misalnya kalau saat ini kita punya makanan yang banyak Nah kita bisa bagikan adik-adik kepada teman-teman kita Tetangga kita atau saudara kita yang mungkin belum bisa untuk makan seperti kita adik-adik atau kalau sekarang kita kan lagi di rumah aja nih kak Kita nggak kemana-mana, gimana cara berbaginya Jangan sedih Karena adik-adik juga bisa bersyukur Berbagi dengan membantu mama atau papa Membantu melakukan pekerjaan rumah Seperti merapikan tempat tidur sendiri Bantu nyapu dan ngeper Adik-adik kelas 45 6 kan sudah besar Harusnya sudah bisa ya Atau bantu cuci piring juga bisa atau bantu jagain adik, rapihkan mainan, itu juga bisa ya adik-adik Walaupun kita di rumah saja, kita bisa tetap berbagi adik-adik Nah adik-adik sekarang juga lagi masa pandemi nih, kita sekolahnya online Adik-adik mungkin ada teman-teman adik-adik yang adik-adik dengar tidak bisa bersekolah online Karena mereka tidak mempunyai Paket internet, adik-adik juga bisa loh berbagi kepada mereka dengan cara mengirimkan kepada mereka pulsa atau paket internet. Atau misalkan nih adik-adik lagi sekolah online, tiba-tiba kita lihat teman kita sinyalnya jelek dan mereka jadinya nggak bisa belajar dengan baik adik-adik. Kita juga bisa loh bagikan ke mereka... Uh, Materi kita, ke kita bagikan kepada teman kita yang tadi sinyalnya jelek, jadi sama-sama dia tahu ilmu ataupun eh, apa yang tadi disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Adik-adik, jangan salah juga loh, kita juga bisa berbagi masker. Nah, pada saat ini kita kalau mau keluar rumah wajib menggunakan masker tetapi masih banyak juga ternyata orang-orang yang tidak mampu membeli masker kita bisa juga loh adik-adik membagikan masker kepada mereka nah adik-adik uh, kakak juga uh, mau kasih tahu nih sedikit pada baru-baru ini ada terjadi bencana adik-adik di NTT mungkin adik-adik sudah dengar ya dari mama ataupun papa Nah, bencana itu menyebabkan saudara-saudara uh, kita yang ada di sana itu Nggak punya makanan, nggak punya rumah Mereka juga uh, sakit karena banjir adik-adik Nah, adik-adik bisa loh berbagi dengan cara mengirimkan makanan Mengirimkan baju-baju, mengirimkan obat-obatan kepada mereka Kak, tapi aku nggak bisa, Kak, aku nggak punya itu semua Nah, adik-adik, aku -adik, Puji mau kasih tahu cara berbagi yang paling mudah cara berbagi yang kita tidak harus melakukan apa-apa yaitu dengan cara mendoakan nah adik-adik bisa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini terkena bencana di NTT masukkan pokok doa tersebut ke dalam doa adik-adik setiap hari itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur dan berbagi kepada orang lain masih banyak lagi adik-adik kalau kakak sebutin nanti nggak selesai, selesai ibadahnya Masih banyak lagi hal baik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita pertolongan dan berkatnya Amin Shalom, selamat hari minggu adik-adik Hari ini Kak mau ajak adik-adik di kelas AT, kelas 4, 5, dan 6 untuk bikin aktivitas bareng-bareng ya Tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan dari Kak Puji tentang empat orang kusta yang diberkati oleh Tuhan dengan makanan yang berlimpah Dan mereka nggak egois, mereka nggak makan untuk diri mereka sendiri Tapi mereka teringat tuh sama saudara-saudara mereka yang ada di Samaria Yang sedang kelaparan Akhirnya mereka mau berbagi dengan saudara-saudara mereka yang ada di Samaria Nah, hari ini Kak Tasya sama Kak Puji juga kepo banget nih Sama adik-adik yang ada di kelas AT Kira-kira adik-adik di kelas 4, 5, dan 6 Suka berbagi enggak ya, kayak keempat orang pusat tadi? Nah, aktivitas kita hari ini, katanya mau adik-adik tuliskan uh, perbuatan berbagi yang sudah pernah adik-adik lakukan atau yang akan adik-adik lakukan. Tapi tulisnya enggak cuma di kertas doang. Kita mau bikin ini, masker aku suka membagi. Nah, bahan-bahan yang diperlukan gampang banget adik-adik. Adik-adik cuma butuh kertas HVS, kalau adik-adik enggak punya kertas HVS, boleh pakai buku tulis yang kosong, terus gunting, terus ada alat tulis sama spidol atau adik-adik boleh pakai e, pensil warna atau krayon untuk menghias. Nah, kalau bahannya udah disiapin, sekarang kita bikin maskernya yuk. Langkah pertama yang harus Adik-adik lakukan adalah Adik-adik gambar masker di kertas HVS yang udah disiapkan. Kalau adik-adik merasa susah gambar maskernya, adik-adik bisa cetak masker yang adik-adik punya di rumah di kertas HVS. Nah, setelah adik-adik gambar dan cetak, adik-adik gunting deh pola masker yang sudah dibuat. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, di bagian depannya adik-adik bisa tulis, aku suka membagi. Kalau adik-adik mau ganti dengan nama adik-adik boleh banget. Tasya suka membagi, Vito suka membagi, syafel suka membagi, dan lain-lain. Terus, adik-adik juga bisa hias sekreatif adik-adik. Nah, di bagian belakangnya, baru deh adik-adik tulis perbuatan berbagi yang sudah pernah adik-adik lakukan atau yang mau adik-adik lakukan. Contohnya ini, katasya sudah jadi buat, dan katasya juga udah tulis di belakangnya. Contohnya kayak, Berbagi nasi dengan teman kantor, terus menyumbang untuk saudara-saudara di NTT, berdoa untuk saudara-saudara di NTT dan Malang yang kemarin kena gempa, atau berbagi snack uh, kepada teman-teman saat Natal. Nah, adik-adik juga bisa tuliskan sebanyak-banyaknya perbuatan berbagi yang udah pernah adik-adik lakukan atau yang mau adik-adik lakukan. Misalnya, Kak, nanti pas aku ulang tahun, aku mau ah, berbagi makanan atau berbagi snack sama teman-teman yang ada di panti asuhan. Atau teman-teman aku yang ada di sekitar rumah juga boleh banget. Kalau misalnya adik-adik uh, listnya banyak, adik-adik bisa bikin maskernya yang lebih besar ya. Nah, kalau udah jadi jangan lupa dihias semenarik mungkin. Terus difoto dimasukin, dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA. Kata dan Kapuji tunggu ya adik-adik. Selamat hari minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.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 Kami, kakak-kakak layan PKPS Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak layan yang bertambah usia pada tanggal 19 sampai dengan 25 April 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak -kak layan sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Audrey kelas 5 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh minta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama ibadah. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini apabila mempunyai kritik ataupun saran. Tentang ibadah online Peta Shalom ini dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Peta Shalom melalui Whatsapp ataupun mengisi link di bawah ini. Adik-adik dan juga Kak Dina, jangan lupa ya minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi. Di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok tetap jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Oke. Okay? Kakak-kakak nah, semua, dan juga adik-adik di rumah kita telah sampai di penghujung ibadah nih. Wah, gak kerasa banget ya. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dan juga kita renungkan dapat menjadi berkat di kehidupan kita semua ya. Kadina dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Kita sudah memuji Tuhan Sudah mendengarkan firman Tuhan Sebentar lagi Kita mau mengakhiri ibadah Sebelum itu Kapuji mau memberitahukan Nanti untuk aktivitasnya Dengan katasya ya Yaitu membuat masker Adik-adik jangan lupa Untuk kerjakan aktivitasnya Di foto dan di share Di grup whatsapp pekat PA Kapuji tunggu ya Sama katasya tunggu ya nanti Nah adik-adik untuk menutup ibadah ini kita berdoa yuk Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Ya Tuhan biarlah kami menjadi anak yang mampu untuk bisa melakukan firman mu tersebut Yaitu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk syukur kami ya Tuhan Ya Tuhan ampuni kami juga apabila selama ibadah tadi ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah saat hari Minggu adik-adik. itu adalah mengerjakan tugas. Saat itu saya merasakan sangat khawatir. Lalu saya berdoa meminta ke Tuhan agar saya tidak khawatir lagi dan saya bisa mengerjakannya dengan baik. Setelah itu saya bersyukur 6 adek. hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengalami kesulitan saya, saya pernah mengalami kesulitan kesulitan yang saya alami adalah kesulitan mengerjakan tugas saat itu saya merasa khawatir lalu saya berdoa kepada Tuhan dan mencari tahu caranya setelah itu saya membereskan buku saya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dek, pernah gak sih kamu merasakan kesulitan? Pernah. Kalau pernah, apa sih kesusahan yang pernah kamu alamin? Aku pas makan sore, jadi sering gak dijemput. Jadi aku jalan kaki. Terus apa yang kamu rasain? Apa-apa dan -apa, terus... Lalu, apa yang kamu lakukan biar masalahnya selesai? Aku berdoa dan aku jalan sedikit-sedikit, dan sampai rumah. Setelah masalahnya selesai, kamu ngapain? Bersyukur karena sih, nah, emang gak sih kamu merasakan kesulitan karena... Kalau pernah, apa sih kesulitan yang pernah dialami? Kesulitan dalam mengerjakan juga. Apa yang dirasakan saat mengalami kesulitan tersebut? Merasa kebingungan. Apa yang kamu lakukan supaya kesulitan tersebut selesai? Berdoa kepada Tuhan dan juga berusaha. Setelah kesulitan tersebut selesai, apa yang kamu lakukan? Terima kasih kepada Tuhan.